Halo bro, kembali lagi nih bro, sama saya nih bro ya bro ya, kali ini saya mau upgrade eri uh, saya, MN MM saya, menggunakan motor yang lebih uh, bertenaga, karena kemarin saya coba tenaganya kurang greket gitu loh, makanya saya mau ganti motor, mudah-mudahan sih motornya bagus dan inilah motornya bro, ya kan? motornya kita lihat ini inilah bro motornya ya akan saya mau pakai di RCMN saya ini katanya sih ini sudah 50.000 RPM ya kurang lebih plus minus 10, -10 sekitar ya 45.000an 45 lah stabilnya gitu kan seperti ini dan softnya juga pakai yang disaf, ayan ya motornya juga diputarnya juga agak sedikit lebih berat, eh, magnetnya kayaknya bagus banget. Ini ada keterangannya apa ya? Keterangannya yang jelas buatan Cina. Cuman yang di bawah apa nih ya? Penasaran saya. Oh ya. Nah itulah pokoknya uh, motor ini akan saya pasang di di DRC saya. Oke, okay, bro. Sorry bro ya, ini saya skip cara pemasangannya. Cuman pemasangan sama aja lah dengan dengan yang aslinya. Tinggal plug and play maaf saya skip biar cepat aja nih oke ini udah kepasang di gear redusernya dan ini motornya pakai motor yang RPM yang serat eh, RPM yang berapa 50.000 ribu RPM keterangannya mari kita lihat bos ini merah ke merah hitam ke hitam Oke kita lihat nih Kemampuannya kayak gimana nih Pusat Sampai keluar percikan api Dalam motor Pusat bos, Mantap bos Oke tinggal kita pasang ke Gearbox saya Oke okay. Oke okay, Bro udah beres nih Bro udah saya pasang di sasis saya tinggal kita konekin aja Oke, okay. sudah beres. Kita coba nyalain, bos. Wah, uh, kencang. coba lihat tes. Oke bro, kita tes full seperti apa nih kemampuan motornya nih ya. Usah uh, ren Jadi bro udah beres ternyata motor yang saya pakai motor RS370 kalau mungkin sebutannya dengan motor setan saya akui luar biasa motornya cuman kemungkinan nih kayaknya saya mesti Hai gearbox reducernya masih dirubah deh kayaknya mungkin terlalu kekencangan jadi ya kita belum tahu sih kalau di track seperti apa tapi mantap saya rekomendasi banget buat upgrade motor untuk nambah power menggunakan motor yang warna merah disebutnya warna setan Oke okay, terima kasih apabila ada komen tolong ditulis terus jangan lupa like subscribe dan klik loncengnya Oke okay, bro saya pamit